Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama channel youtube Flying Project Channel youtube paling belayang Indonesia Raya Di kesempatan kali ini uh, Baru sempat bikin Video Durasi agak Panjang, sudah lama nggak Upload soalnya karena Sibuk ya Ini hari ini uh, Jumat Legi Tanggal berapa ini 19 Januari eh 20 apa 19? 20. 20 Januari 2023 mau mengantarkan nyonya menir untuk periksa ke dokter spesialis apa ya? spesialis apa ya? spesialis kandungan lah dan alat reproduksi <laughs> jadi kemarin itu seminggu yang lalu kontrol ke Puskesmas, katanya sih posisi debay alias ade bayinya normal tapi kemudian kemarin kemis kemarin ini katanya kata dokter di Puskesmas itu kondisinya sungsang alias berubah lagi gitu Jadi kita harus ke dokter spesialis untuk memastikan dan hari ini insya Allah akan segera berangkat mohon doa artinya supaya semuanya lancar jaya aman terkendali jadi kita sih pinginnya normal kayak ketiga anak sebelumnya ya karena yang ini anak keempat ini usia sudah berapa nyam, tiga delapan minggu tiga delapan minggu enggak orangnya masih ya? eh. kayak Tiga tujuh. Ya, menirnya ini oh 37 ya jelang 40, jadi saran dari dokter Agusmas kemarin apa? Ya, ya. kalau bisa di stop sudah uh, uh, harus steril lah <laughs> gitu. Iya. Dimohon doanya semoga ini aman-aman saja ya apa kembali normal nanti setelah dari dokter spesialis ya kita berangkat aja sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. PTW Ah, jam berapa di di Bukes, itu sampai, oh, nyoman bikin nggak bisa tidur. langsung <tid> mewek iya. sampai semalam itu senam apa itu cari di youtube jengking jengking aduh. Westa, westa. Ayah. Alhamdulillah oh, ya, <laughs> nyambang Amin Makanya disarankan kemari kemarin ke Iya coba ke dokter Edison aja Mbak Di Gunaning dan sudah bisa ambil n Oh, itu Saya bilangin nasi malam -nasi. Stres -stres <laughs> nanti malam, Dok, stress-stress Nangis, nangis Nangis, nangis, nangis Masa, insang, ya Kayak anak yang pertama, awal Februari. Ini perempuan tak? Ah, lengkap ini. Iya, laki perempuan, laki perempuan. ini Silang, ano, zigzag. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Gih. Laki perempuan, laki perempuan. Alhamdulillah. Kita masih baik ya lah, di Kakak sing jawab minta jawab malan. Kita <tip> <tip> dua Alhamdulillah. Ah, Selas, yes. Senyum, ya. eh. Menangis bahagia dia Alhamdulillah kata Pak dokter Redison normal posisinya juga jenis kelaminnya cewek jadi kita nanti selang-seling cowok-cewek cowok-cewek Alhamdulillah mohon doa restunya lancar jaya normal sehat semua amin Kita masih berjual. Baru kemarin dapat dari masih, akan normal dok ya? <laughs> <laughs> ya, ya, ya? faktor u ya dok. Dan nah, balik, dan balik ya masyarakat. Iya. Masyarakat. terus ma Kakan. kondisi mata juga minus masyarakat. minus makanya <tuk> <tuk> <murah> awal yang anak pertama dibantu kok itu Takut dandanya ayun Allah nangis aku ya Allah pokok <tuk bayai> <tuk> sudah siap Cuma ya, oh, nangis nangis ya oh, anu berat, beratnya 3.2. Cuma ano disarankan rumah sakit. Kalau normal semua semua cuma karena minus Oke kayak di rumah sakit masih pun normal dibantu koko di ini hmm. hmm, takutnya apa? kalau mengejan terlalu mengejarn takut nyamber tus ini, awal takut terjadi kebutaan hmm. ini, sakwa yang menggangat. nanti kalau sama bidannya bilang dibatikan, kayak di rumah sakit masih pun normal. Uh -uh. kalau nggak mau nurut aku terjadi apa-apa kita juga bisa bantu. Jadi tidak dituntut melumpatin gue aku ini dol. Tetap kalau bisa lah ini di rumah sakit kita lewatin. Karena meski ini kan aku pun semanggung. Berapa ini senyam jadi takut Aku udah satu ruh aku begini dol. Aku nggak bisa tidur semalam dol. Ya, oh, hmm. enggak enggak lanang lanang dadah dadah, dadah.